Oke okay, setelah anda tahu posisi 1-4 dari 10 film India pernikahan sekarang saatnya kita bahas posisi 5-6 5, 5 Rabne Bana di Jodi 2008 pemain utama film Rabne Bana di Jodi adalah sahruhan dan Anuska Sharma. film ini merupakan film komedi romantis di dimana sahruhan berperan sebagai Surinder Surit Sahni pria culun pemalu dan baik hati yang bekerja sebagai pegawai kantor di Punjab Power. Ia jatuh cinta pada Ta'ani, diperankan Anuska Sharma, perempuan ekstrovert ceria, anak Profesor Gupta, yang tak lama lagi akan menikah. Namun, Ta'ani gagal menikah lantaran rombongan calon suaminya mengalami kecelakaan. Mendengar ini Prof Gupta kaget dan terkena serangan jantung. Sebelum meninggal, ia meminta Suri untuk menikahi putrinya. Demi sang ayah, Ta'ani dan Suri setuju meski Suri Tahu Ta'ani sebenarnya tidak mencintai dirinya. 6. Sadi ke SideFX, 2014 Pasangan Bahidia Sidaret, Farhan Atar, dan Trisa, Vidya Balan, segera dikaruniai momongan. Sebagai kepala rumah tangga, Sid sebenarnya belum siap menjadi ayah. Saat itu ia sedang berjuang menjadi komposer musik. Kemudian istrinya melahirkan anak perempuan. Kerap sibuk dengan pekerjaannya, Sid dinilai tidak perhatian dan bertanggung jawab pada anak oleh ibu mertuanya. Sid kemudian mencari cara untuk melepas stresnya dengan menginap di hotel, tapi kepada istrinya ia mengaku bekerja di studionya. Pergi ke hotel Uungung dilakukan Sid karena tiba-tiba Trisha -tiba menyuruhnya menyewa pengasuh untuk anak mereka. Sadar biaya jasa pengasuh sangat mahal, kemudian Sid mengecoh istrinya dengan menjaga anaknya bergantian dengan sepupunya. Lama-kelamaan tindakannya itu ketahuan oleh Trisa dan ia pun sangat marah. Sekian video tentang 10 film India pernikahan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.